Bencana alam kembali menghampiri Ibu Pertiwi di awal tahun 2022 datang dari bumi Cendrawasih Papua Timur Indonesia Berikut rekaman dan laporan langsung dari Kabupaten Jayapura musibah banjir bandang saksikan berita selengkapnya hanya di channel RBS Robinson Banjir di depan kompleks kehutanan Perumnas 4 Pas di depan jalan masuk jembatan kehutanan Rawan untuk blok C dan blok A Jalan sudah ditutupi oleh air setinggi betis orang dewasa bilang semua-semua bala bantuan datang ke sekolah dulu kayak ini sekolah sudah hancur. Harus kencang sekali ini kayaknya banjir terbesar Pak Guru. Jadi akan sudah. Saya sudah bilang Basarnas tapi mobil juga ter bisa masuk ya. Dok 2 banjir. Banjir sedikit lagi kita mengungsi di pos kantor gubernur ini. Motor mogok banjir dan tanah longsor menerjang lima distrik atau kecamatan di kota Jayapura Papua dan menyebabkan tujuh warga meninggal dunia serta ratusan kepala keluarga mengungsi. Sebelumnya hujan deras sejak Kamis malam hingga Jumat dini hari mengakibatkan permukiman warga dan pasar tradisional yotefa terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Wakil wali kota Jayapura Rustam ditemui pada Jumat 7 Januari di Jayapura mengatakan 5 distrik yang dilanda tancir, yakni distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram, dan Muaratami. Pemerintah daerah dibantu TNI Polri mengerahkan pelahu karet untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Sementara itu, Kapolsek Jayapura Utara, Agape Yahya Rumra menyampaikan, 7 orang korban meninggal dunia dan korban luka-luka telah berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Papua. Jadi semua korban yang meninggal akibat longsor di empat TKP ini adalah tujuh korban yang meninggal dunia dan uh, sudah dievakuasi semua. Termasuk yang kami itu agak berat. Wakil wali kota Jayapura mengimbau warga yang tinggal di daerah tanjakan kali dan perbukitan di wilayah kota Jayapura untuk tetap waspada terhadap potensi bencana. Berdasarkan data BMKG, lima wilayah di Jayapura untuk sepekan ke depan. Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dan disertai pare, guntur, dan angin kencang.